Sampai kelihatan bro Bantatnya bro <laughs> Langsung berubah pakai Alright, alright, alright Balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang Pastinya Gimana kabarnya hari ini? Apakah Bahagia ya.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 silahkan di follow akun instagram gua boleh banget nih, biar jadi 10 juta. <laughs> ini udah ada beberapa video yang buat sandain pastinya ya, dari atas satu dari bawah nih, enaknya nih dari bawah dulu kali, heeh, gak ya? bro, bentar, bro, bentar, bro, bentar, bro. Apa ini apa ini? Obeng keniscayaan. Obeng oh, keniscayaan tuh artinya apa itu obeng oh, alat keniscayaan itu kepercayaan HP <gif> sudah Bro Oke kita play sudah Bro katanya What the what the fuck bro what the fuck bro hahaha ya belakangan ini lagi rame banget ya video-video yang kayak gini kayak gini orang-orang Indo juga banyak nih yang bikin nih ini lucu banget bangetnya sampai kelihatan bro Mantatnya bro <laughs> langsung berubah pakai jasa ngingo kestelan jasa ngingo gokil gokil gokil kok yang ngecret kameramennya anjing sangat <laughs> handal <laughs> oke okay, next apa ini Susana jumpa jenazah yang bagi kerjasama nih orang malaysia nih kayaknya nih warga upin ipin nah, oke okay, kita play <laughs> gerak gerak anjing anjing udah dikain kafanin masih bercanda aja ya goblok goblok belum ya di bercandain malaikat lu goblok ini kayaknya macam-macam kayak di sekolah-sekolah dulu ya praktek sholat jenazah atau mandiin mayat gitu-gitu ya tapi konyolnya deh malah bercanda nying dan yang lainnya pada ketawa aja tuh tuh ketawa aja dia Uget uget nying ini pocong uget uget bangsa nanti kita baca nih Jenazahnya mandiri ya, Bun. Owner yang rekor hadir. Waduh, waduh, waduh. Kalau... Oke, okay, next. Tetap fokus pada teks, kawan. Oke. Okay. Mau ngising aja harus jadi Spiderman dulu, ngising. Ngising tuh boker kalau nggak salah ya. Misalnya kita selalu mengikuti apa kata orang. Bangsat, kita. bangsat. Kita jadi diri kita sendiri. Apa yang lu suka? Tolol. Bikin lu bahagia apa? Ah. Sangat sangat bertolak belakang anjing. Antara teks, sound dan video. bangsa video aja lucu anjing. Tuh, anjing apaan sih goblok. Jadi harus ditutupin nete. Ada Apa anjing ini, ini dia. Pantasan gua sing aja jadi spiderman dulu anjing. Ditembok sono anjing. Boker ya anjing. Harus nempel boker gimana anjing? Atau itu sebenarnya bukan buat boker tapi buat kencing urin noir gitu tuh. <tuk> anjing gimana sih ini kuli anjing anjing lucu lagi oke next next next Tar, apa nih trululu trululu apa ini kampret aku ngakak brutal everything as original background story orang-orang pada kenapa sih pada kenapa ah, anjing apaan sih tolong trululu anjing itu trululu ternyata permen ini <girly> permain di mana terlu lu aja namanya aneh banget. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam apa pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Anjing keren. Ruangan rahasia bro, gokil. Gue juga pengen banget sih kalau punya, eh bisa punya kayak gini. Gue pengen banget sih, pengen banget. Kayaknya ini hampir cita-cita laki-laki yang ada di dunia. Mereka pengen punya satu ruangan yang dimana itu isinya untuk dia bersenang-senang. Entah itu isinya PS komputer, apapun itu, pokoknya yang dia suka, kayaknya butuh banget. Kita, kaum laki-laki itu, perlu sekali hal-hal seperti ini, ya? Yeah, Enggak, bro. Kita harus melarikan diri dari wanita-wanita bajingan, <tuh> dari masalah-masalah yang ada di muka bumi. Oke, okay, next. Apa ini keren, bang? Tapi ini yang terakhir, ya. Merusak. Jumat cerahku Oke Oke, ini video yang terakhir ya guys ya Coba tulis di kolom komentar dulu Mana video yang paling konyol menurut kalian Oke Dan kalau kalian mau kasih gue kritik saran Taruh aja di kolom Komentar Oke kita play Set <sukur> kenapa yang terakhir begini lagi anjing ngapain terakhir videonya kayak gini bangsa gini loh maksud gua lu ngapain sih kayak gitu gak ada keren-kerennya bro gak ada bro mending lucu-lucuan dibanding joget-joget kayak gini gak cocok lah uh, bro gak cocok bro abang sehat selalu ya biar bisa tembus pasar boyband korea dia lebih cocok sama itu ya blackpink ya betul dia jadi iconnya blackpink cocok nih dia nih keren bang besok nggak usah dilanjutinnya ah ini bagus nih ini gue suka banget yang kayak gini nih keren bang besok nggak usah dilanjutin ya ya betul banget nih gue setuju banget sama stef Dewi seftiani Dewi nggak ada keren-keren cuk lucu bangsep dia punya pemikiran apa sampai bikin video kayak gini anjing kiri kanan kiri doang aduh itu kan gerakan gerakan cewek nggak usah ikut ikutin bangsa oke cukup daripada kita ngatain orang ini terus mending kita akhiri video kali ini jangan lupa di like comment subscribe dan share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gue berkembang jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi gue Rafiesta sampai ketemu di video selanjutnya cabut gue cabut ya. cabut